Halo pemirsa, uh, ketemu lagi dengan kami di acara Ayu Podcast. Uh, kesempatan kali ini pertanyaannya mungkin ada yang berpikir itu masuk akal, ada yang mengiyakan aja. Tapi kalau saya sih sendiri penasaran. Jadi kita tanyakan langsung aja ya. Uh, kenapa Tuhan Yesus itu digambarkan sebagai Bapa dan bukan Ibu? Karena yang kita tahu di dunia ini, kasih hmm. ibu itu sepanjang masa. Yeah. Nah, kita bingung nih, apakah kasih Bapak lebih dari itu? Gitu. Hmm. Uh, kita kembali kepada budaya di mana Alkitab itu ditulis. Mm -mm. ya, Alkitab itu kan ditulis di dalam budaya timur ya, budaya Israel. Mm -mm. Ya. Orang Israel menyapa Tuhan itu dengan sebutan Avinu. Afinu itu artinya Bapak kami. Mm -mm. Kenapa bapak kami ya? Karena budaya mereka ya patrilineal Daya bapak ya mm -hmm. turun temurun bapak lah yang mewariskan. Kalau mungkin kalau di Batak marga, mm -hmm. kalau di Manado itu fam atau, uh, nama family itu mm -hmm. diwariskan oleh bapak. sehingga bapak itu dilihat lebih ya lebih tinggi lah daripada seorang ibu. Tetapi apakah Tuhan selalu digambarkan bapak sebetulnya? Sebutannya iya Bapak, tapi dalam banyak hal Tuhan itu banyak digambarkan dengan sisi-sisi femininnya Misalnya ketika dia dikatakan penuh dengan rahmat, rahmat itu kan dalam bahasa Ibrani itu rahimim hmm. Nah rahimim itu kalau saudara-saudara kita yang muslim dalam bahasa Arab itu disebut rahimim Dari kata rahim, rahim itu kan bicara perempuan. Jadi uh, Tuhan juga dikatakan uh, apa memperanakan kita, memperanakan hmm. manusia Jadi uh, gambaran tentang Tuhan sebenarnya dalam Alkitab tidak selalu maskulin Meskipun hmm. kata ganti yang digunakan untuk Tuhan lalu kata ganti laki-laki hmm. ya. Nah tadi pertanyaannya uh, Yesus ya apalagi kita tampil hadir dengan pribadi Yesus, hmm. Yesus itu kan ketika lahir laki-laki, jelas sekali dia jenis kelaminnya laki-laki, tapi itu bukan uh, berarti bahwa Tuhan itu punya jenis kelamin, hmm. ya kan Yesus itu kan karena dia menjadi manusia, sehingga dia jelas uh, punya jenis kelamin berarti dalam konteks dia jadi manusia, oke okay, dia laki-laki, ya, gitu. tapi uh, dalam konteks keilahiannya ya Tuhan itu tidak punya jenis kelamin hmm. Karena kalau Tuhan laki-laki nanti akan ditanya Tuhan perempuan yang mana <laughs> Makanya ya. hmm. istrinya mana nanti iya, di kita ada yang mengajarkan bahwa Maria itu adalah istrinya Tuhan ya, kan? Jadi tambah ngaco jadinya. Hmm. Gitu. Terus uh, ada ayat yang berbunyi itu uh, Kita ini jadi kepala dan bukan ekor gitu Nah hmm. kalau semua orang Kristen jadi kepala apa gak berantem? Karena kan, ya kita tahu lah di kantor aja, di mana itu kalau mereka pasti punya keputusan masing-masing, punya pemikiran masing-masing, namanya kepala gitu. Yeah. Apakah nggak bentrok gitu kalau semuanya harus jadi kepala? Ya, yeah, uh, mungkin bukan dalam pengertian bahwa ya semuanya jadi pemimpin. Oh Ya yeah, kan, tetapi yang dimaksud dengan menjadi uh, kepala di situ menunjukkan ada keunggulan-keunggulan lah masing-masing kita. Artinya uh, gini, misalnya talenta saya adalah talenta menulis misalnya. Mm. ya Saya menjadi seorang penulis yang unggul. Mm. Tapi di, dipun saya seorang penulis yang unggul, saya butuh misalnya seorang translator. Ya, nah, translator yang lebih unggul juga. Mm. Ya, jadi masing-masing orang itu kan ada talentanya masing-masing ya. <laughs> uh, seperti tulisan di Paulus bilang, jangan sampai... Yang satu merasa sebagai tangan lalu tidak butuh kaki. Betul. Yang satu merasa kaki lalu tidak butuh uh, anggota tubuh yang lain. Kira-kira nah. begitu. Jadi uh, keunggulan kita disebut sebagai kepala dan bukan ekor. Artinya ya kalau mungkin sederhananya ada iklan yang bilang others can only follow. Nah, yang lain hanya bisa ngikutin. Ikutin. Nah tapi kalau kita betul-betul menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan ya kita akan menjadi leader hmm. di dalam eh uh, Bidang kita ya oh. dalam, di dalam talenta yang Tuhan berikan jadi kepada kita. Jadi belum tentu sama dengan orang-orang lain ya. Ya belum tentu ya dan belum tentu juga kita jadi pemimpinnya Betul. kan. Tapi uh, artinya orang akhirnya hanya bisa ngikut kita gitu. Mm -hmm. Atau kalau bahasa kerennya. Kayak eh, jadi trendsetternya, influensernya lah. Nah, iya, kita, ya, kita mampu menghasilkan hal-hal yang baru hmm. yang dalam Alkitab dibilang yang tidak pernah dilihat, mm -hmm. yang tidak pernah dipikir orang. Iya, karena Tuhan itu kan kreatif. Mm -hmm. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan juga seharusnya lebih kreatif. Jangan lebih kreatif, kreatif, kreatif. Ya, jangan lebih kreatif lah. Tuhan udah paling kreatif. <laughs> Maksudnya lebih kreatif dari yang saat ini. Ya, gitu. harusnya kreatif. Jadi lebih baik mm, lah, gitu. Lebih baik, inovatif, ya. Nah, berhubung berbicara dengan kreatif, mm -hmm. ya. Nah, TikTok kan saat ini Wow, besar sekali gitu. Hmm. Nah, pertanyaan saya, apa nggak bolehkah lagu rohani menjadi backsound untuk TikTok? Yang jadi masalah itu kan gini, kalau seandainya pas lagi kita menyanyikan lagu itu di ibadah, hmm. yang ditakutin karena kita melihat di TikTok, jadi kita asik sendiri gitu. Itu yang ditakutin sih. Ya. Yeah. Pada saat penyembahan tiba-tiba ya. anak-anak remajanya menarik, <laughs> ah. takutnya seperti itu. Uh, kalau saya sih mungkin kita harus lihat lagi soal uh, apa namanya dikotomi antara lagu rohani dengan lagu duniawi. Mm. Hmm. Menurut saya semua lagu itu ya duniawi, mm. karena diciptakan di dunia, mm. dengan nada-nada yang sama, mm. kan. Bukan karena dia lagu rohani lalu nadanya ada kelebihan satu yeah. kan. Tidak Betul. seperti itu kan. Pasti ya tetap Doremi Fasola Sido. Kita seperti itu. Uh, ada genrenya ada aturan main duniawi lah. Mm -hmm. Jadi semua lagu itu sebetulnya adalah lagu yang di dunia. Mm -hmm. ya Kalau lagu rohani ya kita nggak bisa denger. Mm -hmm. Ini namanya lagu rohani kan. Mm -hmm. Roh kita yang bernyanyi ya siapa yang bisa lihat. Oh. Itu dulu soal dikotomi soal lagu rohani dan lagu uh, duniawi. Mungkin akan lebih baik kalau kita menyebut, misalnya, lagu gereja, lagu gereja. dan lagu zona, lagu, lagu apa, umum. lagu pop. Mungkin akan lebih bagus seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya lagu gereja atau lagu-lagu yang sering kita lagu gunakan dalam ibadah mm -hmm. dijadikan back sound, back sound. TikTok. TikTok? Kita harus lihat dulu juga, ya, TikTok itu ngapain gitu, TikTok ngapain ah, gitu ya. di tiktok dia ngapain kan tiktok sekarang kan banyak dipakai banyak. untuk menyebarkan injil ya, juga saya sering lihat ada sih. Uh, ada um. orang yang bicara tentang alkitab khotbah singkat mm -hmm. dengan background lagu gereja ya menurut saya sih justru bagus mm. tapi bagaimana kalau misalnya lagunya lagu gereja tapi yang disajikan misalnya hal-hal ya. yang bertentangan dengan ajaran uh, firman Tuhan mm. nah maka hal itu jelas sebuah penyimpangan mungkin bisa disebut penyakit oh. ya penyakit karena dia seolah-olah ya kayak bipolar gitu ya mm. bipolar tapi dalam wujud yang sederhana dia punya kepribadian ganda mm. di belakang dia tampil begitu spiritual tapi yang di depan itu amoral yeah. atau hal-hal yang bertentangan dengan Alkitab huh. gitu jadi ya lihat dulu konten konten yeah. TikToknya TikTok nah tapi kalau misalkan ya lagu rohani kemudian anak-anak itu Anak-anak remaja itu berjoget hmm. Joget Covernya lagu, -lagu hmm. itu Tentang lagu itu gitu Ya kayak ya itu kan jadi kayak mirip Penyanyi-penyanyi uh, apa Penari-penari tamborin di gereja oh, kan Mereka ya, juga ya. menari hmm. sambil hmm. Memuji Tuhan Betul. dan bahkan sebetulnya Di dalam aliran gereja, gereja timur itu Ada Lagu-lagu uh, yang ditarikan hmm. Dibikin Tariannya hmm. dan bahkan Ada doa yang di Bikin tarian, mm -mm. bahkan ada sekarang doa yang dibikin senam, bukan sekarang udah lama sih. Mm. Kayak doa bapak kami dibikin senam, Waduh, senam juga. untuk <laughs> kesehatan ya. Aha. Apalagi kita di zaman pandemi sekarang kan mm. orang butuh sehat. Lalu nah, doa bapak kami itu ada yang dijadikan senam mm. untuk uh, para lansia. Oh, seru tuh. Nah itu luar biasa orang bisa mengkreasikan gerakan tubuh sambil melantunkan doa bapak kami. Mm. Itu kan ada jauh bedanya dengan kasus TikTok yang yeah. tadi. Mm. Dan malah membuat, apalagi kalau lagu-lagu gereja yang disajikan di situ, dia menekankan untuk percaya kepada Tuhan, mm -hmm. mengandalkan Tuhan. Mm -hmm. Ya menurut saya itu ada cara lain untuk kita memberitakan Tuhan, mm -hmm. hanya di dunia yang kebetulan kita berkecimpung di dunia TikTok ya, di dunia itulah kita mm -hmm. memberitakan tentang Tuhan. Mm -hmm. Itu akan jauh lebih baik daripada dia menggunakan lagu-lagu yang uh, bukan lagu gerejawi, udah mm -hmm. gitu, tariannya juga bukan tarian yang, yeah. yang apa ya, yang sesuai dengan ajaran Kristen atau nilai-nilai Kristen, hmm. nah itu kan akan lebih parah lagi. Berarti gitu. ya TikTok nggak masalah lah, tergantung kita view-nya seperti apa, menontonnya ya. Ya, TikTok itu soalnya dia punya dunianya, punya, hmm. eh, kalau di bisnis dia punya marketnya. Hmm. Ya, Ada kelasnya sendiri-sendiri uh, ya. Dan marketnya ini juga butuh dijangkau oleh Injil kan, hmm. butuh dijangkau oleh Tuhan juga. Jadi, Ya, kalau mereka bisa dijangkau dengan TikTok, kenapa hmm. kita harus larang? Merang. Ya, betul. Hmm. betul. Terus uh, apa tadi? Uh, saya ada punya pertanyaan. Uh, kalau meninggal nih, hmm. ya kan? Tadi kan ada meninggal. Tapi ini baru saya ingat karena saya pernah nonton TikTok tentang itu hal itu gitu. Hmm. Dia meninggal. Uh, ceritanya begini. Dia meninggal. Ada malaikat yang menentukan hmm. dia masuk ke surga atau neraka. Hmm. Terus dia bilang. Kalau lewat situ pelan-pelan ya, karena disitu bukan cuma orang Kristen yang yang masuk, mm. karena mereka mungkin ada berdoa sendiri. Nah yeah. itu gimana tuh tanggapannya? Berarti kan karena uh, karena kan uh, mungkin yang didapat dari si pembuat konten ini adalah Tuhan Yesus itu menyelamatkan bukan orang Kristen, mm. tapi orang yang percaya. Mungkin mm. karena itu dia buat hal seperti itu kali. Ya, saya sudah pernah dengar versi lain dari dari cerita ini. Mm. Uh, kalau tidak salah cerita ini pertama kali justru cerita tentang orang-orang Yahudi. Mm -hmm. Jadi ada orang, ada orang apa? Ada orang Yahudi itu kemudian masuk surga, kemudian uh, mereka itu bilang nanti kalau lewat situ jangan, jangan berisik, jangan berisik kan ada orang lain yang yang sedang berdoa. Inti dari pesan yang mau disampaikan di situ adalah identitas agama itu bukan yang menentukan keselamatan orang, intinya mm. kan itu. Nah, kalau itu disampaikan dalam konteks yang seperti itu, saya kira saya setuju. Mm. Uh, kenapa? Karena banyak orang yang mengaku Kristen tapi tidak memiliki nilai-nilai kekristenan dalam Betul. hidupnya. Mm -mm. Apalagi kalau dia cuma Kristen warisan, ya. mm. mewariskan dari orang tuanya tapi dia sendiri tidak pernah ke gereja yeah. sejak dia lahir. Mm. Ya. Dia cuma ke gereja ketika mamanya atau orang tuanya masih hidup, yeah. dia diantar ke sekolah minggu tapi setelah itu dibaptis baptis aja nggak pernah. Oh. Tapi di KTP-nya masih Kristen, <laughs> ya kalau begitu ya kita meragukan kekristenannya. Mm -hmm. uh, jadi label agama itu tidak menyelamatkan, okay. itu dulu yang penting. Tapi yang menyelamatkan kita kan pengakuan kita. Ya, uh, pengakuan kita, penerimaan kita terhadap Yesus, kita menerima dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang hmm. menyelamatkan. E, Oke, okay, menarik, menarik. Saya masuk, lah. karena saya sebenarnya saya sependapat dengan Kak Yosi. Ya, hmm. karena menurut saya Tuhan Yesus itu belum tentu, loh. Namanya cuma orang Kristen doang diselamatin. Logika saya, ya, karena saya berpikir, nggak semua orang Kristen itu baiknya. Melebihi orang yang biasa, orang hmm. lain, mereka hmm. mungkin bisa percaya Yesus, tapi mungkin dia nggak berani ngomong atau gimana. Kayak contoh yang um, mati di samping Tuhan Yesus, kan dia nggak tahu Yesus sebenarnya pertamanya, yeah. tapi karena dia melihat seperti itu, dia langsung tuk, hmm. Langsung percaya, bisa gitu ya. Yeah, dan Yesus juga kan sendiri bilang, bukan orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan, yeah, yang akan <laughs> tapi mereka yang melakukan. Mm -mm. Jadi, uh, Salah di episode kapan itu kita sudah pernah bahas. Itu kan tentang iman tanpa perbuatan itu ya, adalah betul. mati. Hmm. Jadi percuma kita mengakui dia sebagai Tuhan dan Juruselamat Selamat. Hmm. Tapi kalau dalam kesarian kita, kita tidak bisa men ya mencerminkan iman. Oke, okay. hmm. cukup. Sekian aja deh untuk episode kali ini. Cukup enak ya. <laughs> Oke okay, pemirsa, jangan lupa untuk subscribe, komen juga. Buat pertanyaan yang... Uh, pemirsa belum temukan jawabannya, mungkin kami di sini bisa bantu untuk sampaikan untuk kita jawab kita bahas di sini. Bisa komen di YouTube, bisa di Instagram uh, gereja di apa namanya diaspora, diaspora kopilas. kopilas, diaspora kopilas atau di Instagram Kayosi, di Octafred. Fred. Nah, kemudian atau Instagram saya juga boleh, etagusyahaan. Semua kami akan terima, kami akan sortir dulu. Mana yang menarik, itu akan kita sampaikan. Oke, untuk kesempatan kali ini cukup sekian, dan terima kasih.